persiapan kerja nih. Kerja. Apanya itu bang? Saringan. Saringannya. Saringan solar. Oh. Cek dulu sebelum kerja. <tuh> Dulu. Ya, kerja. <laughs> Kontrol dulu Kontrol dulu ya, ya. Itu yang keluar apanya itu solarnya Kotor Campur air Campur air hmm. Campur air kan Kotorannya gitu itu ya Apa kayak kabulator apa bukan? Bukan tapi ya. Bukan saringan Saringan doang. doang. Kan kalau soar kan jalan, uh. kalau air kan dia mengendap di sini. Air di prosesnya di bawah kan di bawah, ya itu ya. Itu. kamanya. Kalau kelemahannya sama ke mati-mati itu. Itu di situ ya, campur itu ya. Bahan bakarnya ada kecampur. Uh, campur air. Kalau enggak tahuan, gimana. Dulu pertama kali saya juga enggak tahu bahwa yang baru. Sama kalau kalau motor juga kan kalau kena hujan ya. Nah, ya kan ya. Bahan bakarnya kalau kecampur kan mati-mati. Ini proyek Pasar Mini Baru nih Puan udah jadi seperti Saya mau Baru-baru ini mau dijual Hehehe Aduh dimelang Orang-orangnya Aduh perangkatnya dimelang Pasar Mini Baru Jadi sini nanti nggak ada bangunan lagi ya, parkiran. buat parkiran. isi. isi. Luarnya. kerja. Persiapan. namun bawa apa-apa pun, semua. Iya. Mobil, mau -mau Iyalah, jangan sampai pas nanti di tengah-tengah. Uh, orang kan Mati. beda kadang, langsung Pakai-pakai <laughs> mau alat baru, mau alat baru pun gampangi lah, alat <laughs> baru itu enggak bakal resiko ya. Justru itu alat baru bandara Iya. Harus harus itu. Yang sering banyak kecelakaan kan gitu. Oh. Lalai. Oh. Iya. Ngukil, mau alat Sebelum kerja. Kan, sebelum sebelum kerja geng, seperti ini posisi ya kan? Kita yeah. kerja, ah ada kendala apa kan harus tahu. Iya. Kendalanya. kan beda -beda. Kalau udah dicek kan ketahuan. Uh -huh semuanya kan tahu belum hidup di sini baju gede resikonya gede oke bang terima kasih informasinya okay. <laughs> Jangan lupa subscribe, like, komen Oke. Terima kasih